beberapa di antaranya sangat besar dan menakjubkan berikut adalah lima kucing terbesar di dunia pertama main kun main kun adalah salah satu kucing terbesar yang ada ras kucing ini berasal dari Amerika Utara dan terkenal dengan bulu tebal kepala besar dan ekor yang panjang berat tubuh main kun bisa mencapai 9-18 kg dan tinggi bisa mencapai 30 cm kucing ini sangat ramah dan mudah bergaul dengan manusia kedua Savannah, Savannah adalah jenis kucing yang berasal dari persilangan antara kucing serval dan kucing domestik. Mereka memiliki bulu yang pendek dan halus dengan warna yang bervariasi. Savannah bisa mencapai berat tubuh 9-13 kg dan tinggi bisa mencapai 40 cm. Kucing ini sangat aktif dan suka bermain. Ketiga, Ragdoll, Ragdoll adalah kucing berukuran besar yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka memiliki bulu panjang lembut dan tebal dengan warna yang bervariasi berat tubuh ragdoll bisa mencapai 4-9 kg dan tinggi bisa mencapai 40 cm kucing ini sangat lembut dan mudah bergaul dengan manusia keempat bengal bengal adalah kucing besar yang berasal dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing leopard Asia mereka memiliki bulu yang pendek dan halus dengan warna yang bervariasi Berat tubuh bengal bisa mencapai 7-10 kg dan tinggi bisa mencapai 30 cm. Kucing ini sangat aktif dan suka bermain. Kelima, Siberian. Siberian adalah jenis kucing yang berasal dari Rusia. Mereka memiliki bulu panjang, lembut, dan tebal dengan warna yang bervariasi. Berat tubuh Siberian bisa mencapai 4-9 kg dan tinggi bisa mencapai 35 cm. Kucing ini sangat ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Itulah lima kucing terbesar di dunia. Semua kucing ini mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Jangan lupa bahwa setiap kucing, apapun ukurannya, layak mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang sama dari pemiliknya. Mari kita ulas satu persatu. Berikut ulasannya: kucing main Coon, karakteristik dan fakta menarik.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 dan menjadi simbol kebanggaan bagi warga main. Kucing main pun sering disebut sebagai anjing kucing, karena kepribadiannya yang mirip dengan anjing. Mereka juga senang bermain fetch. Kucing main kun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memanjat dan melompat, meskipun ukuran tubuhnya besar. Kucing main kun memiliki suara yang unik, dengan suara nyaring dan melengking. Kucing main pun dikenal sebagai salah satu kucing yang paling sehat dan tahan terhadap penyakit. Kucing Maine Coon membutuhkan perawatan bulu yang intensif karena bulunya yang lebat dan panjang. Kucing Maine Coon sering menjadi bintang film dan iklan karena kecantikannya yang memukau. Kucing Savannah adalah salah satu ras kucing yang paling menarik dan populer di dunia. Mereka memiliki penampilan yang eksotis dan mirip dengan kucing liar, namun mereka sangat bersahabat dan mudah dilatih sebagai hewan peliharaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang kucing Savannah termasuk asal-usul mereka, karakteristik fisik dan kepribadian, serta kebutuhan perawatan yang mereka butuhkan. Asal-usul kucing savana, kucing savana berasal dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing liar Afrika, yaitu serval. Servals adalah kucing besar yang ditemukan di Afrika Sub-Sahara. Mereka memiliki tanda yang khas seperti bintik-bintik hitam di atas mantel oranye mereka, telinga yang besar dan panjang, serta kaki yang panjang dan ramping. Pada tahun 1986, seorang penangkar kucing bernama Jude Frank mencoba untuk membiakkan kucing domestik dengan serval dan melahirkan anak kucing yang pertama kali disebut Savanah. Kucing-kucing ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh penangkar lainnya dan akhirnya diakui sebagai ras kucing yang terpisah oleh The International Chat Association, TICA, pada tahun 2001. Karakteristik fisik kucing Savanah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 Kucing bengal berasal dari persilangan antara kucing liar Asia dan kucing domestik, sehingga menghasilkan kucing dengan warna dan corak yang sangat menarik. Penampilan fisik, kucing bengal memiliki ciri khas berupa bulu berwarna oranye, coklat, hitam, dan abu-abu dengan corak bintik-bintik atau garis-garis yang mirip dengan kulit harimau. Bulunya sangat lembut dan tebal, sehingga terlihat mengkilap dan terasa lembut ketika disentuh. Selain itu, kucing bengal juga memiliki mata yang besar dan indah, dengan warna hijau atau kuning kemasan yang menyala. Selain keindahan fisiknya, kucing bengal juga memiliki ukuran tubuh yang besar dan kuat, dengan berat antara 4 hingga 7 kg dan tinggi sekitar 20-25 cm. Hal ini menjadikan kucing bengal memiliki postur tubuh yang gagah dan tangguh, sehingga banyak digemari oleh pecinta kucing. Sifat dan karakteristik sifat dan karakteristik kucing bengal sangatlah unik dan berbeda dengan jenis kucing lainnya. Kucing bengal dikenal sebagai kucing yang sangat aktif, lincah, dan penuh energi. Mereka suka bermain dan berlari-lari di sekitar rumah, sehingga cocok untuk keluarga yang memiliki anak-anak kecil yang juga aktif. Kucing bengal juga dikenal sebagai kucing yang sangat cerdas dan mudah dilatih, sehingga mereka dapat diajarkan beberapa trik sederhana seperti mengambil bola atau mengambil mainan. Selain itu, kucing bengal juga dikenal sebagai kucing yang sangat sayang dan perhatian terhadap pemiliknya. Mereka suka mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya, sehingga seringkali mereka akan mengikuti pemiliknya di sekitar rumah. Kucing bengal juga sangat sosial dan mudah bergaul dengan orang lain, termasuk dengan kucing atau hewan peliharaan lainnya. Perawatan Perawatan kucing bengal tidak terlalu sulit, namun tetap membutuhkan perhatian dan perawatan yang baik. Bulu kucing bengal yang lebat dan tebal perlu dirawat secara rutin, seperti menyisir bulu dan mandi secara teratur. Selain itu, kucing bengal juga perlu diberi makanan yang sehat dan bergizi agar tetap sehat dan bugar. Kucing bengal juga membutuhkan aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebugarannya. Pemilik dapat memberikan mainan atau peralatan yang dapat membuat kucing bengal bermain dan bergerak, seperti bola mainan atau palang kucing. Selain itu, pemilik juga perlu memperhatikan kesehatan kucing bengal, seperti memberikan vaksinasi dan mengunjungi dokter hewan secara rutin. Kucing Siberian adalah salah satu ras kucing yang paling menarik dan populer di dunia. Ras ini berasal dari daerah Siberia, Rusia, dan dikenal dengan keindahan dan kehangatan bulunya. Selain itu, kucing Siberian juga terkenal dengan sifatnya yang ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Sejarah kucing Siberian, kucing Siberian sudah ada sejak berabad-abad yang lalu di daerah Siberia, Rusia. Ras ini pertama kali dikenal sebagai kucing hutan Siberia atau kucing sungai Siberia. Kucing-kucing ini dikenal sebagai kucing yang sangat kuat dan tahan terhadap iklim dingin di daerah Siberia. Kucing Siberian juga dikenal sebagai kucing peliharaan keluarga kerajaan Rusia di abad ke-19. Ras ini kemudian mulai dikenal di luar Rusia pada awal abad ke-20 ketika beberapa kucing Siberian dibawa ke Jerman dan Amerika Serikat. Ciri-ciri fisik kucing Siberian Kucing Siberian memiliki bentuk tubuh yang besar dan kuat dengan berat badan mencapai 5-9 kg. Bulu kucing Siberian tebal dan panjang, dan dapat menahan suhu dingin di daerah asalnya. Bulu kucing Siberian terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan bawah yang tebal dan lembut dan lapisan atas yang lebih kasar dan panjang. Bulu kucing Siberian dapat bermacam-macam warna dan pola, mulai dari warna putih murni hingga warna coklat kehitaman. Kucing Siberian juga memiliki mata besar dan bulat dengan warna mata yang berbeda-beda tergantung pada warna bulunya. Sifat kucing Siberian Kucing Siberian dikenal sebagai kucing yang sangat ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Mereka sangat menyukai perhatian dan suka bermain dengan anak-anak. Kucing Siberian juga dikenal sebagai kucing yang sangat cerdas dan mudah dilatih. Mereka suka bermain dengan mainan dan dapat belajar trik-trik sederhana. Kucing Siberian juga dikenal sebagai kucing yang sangat sabar dan tenang. Mereka tidak mudah terganggu oleh kebisingan atau gangguan lainnya. Kucing Siberian juga dikenal sebagai kucing yang sangat setia dan loyal terhadap pemiliknya. Kucing Siberian sebagai hewan peliharaan, Kucing Siberian adalah hewan peliharaan yang sangat baik untuk keluarga. Mereka sangat ramah dan mudah bergaul dengan anak-anak dan dapat dijadikan teman bermain yang baik. Selain itu, kucing Siberian juga cocok untuk orang yang memiliki alergi karena bulu mereka tidak mudah rontok dan tidak memiliki protein yang menyebabkan alergi. Namun, sebagai hewan peliharaan yang besar dan aktif, kucing Siberian membutuhkan ruang yang cukup untuk bergerak dan bermain. Mereka juga membutuhkan perawatan bulu yang berkala untuk menjaga keindahan bulunya. Kesimpulan, kucing Siberian adalah salah satu ras kucing yang paling menarik dan ramah di dunia. Mereka memiliki keindahan bulu yang luar biasa, sifat yang ramah, cerdas, dan setia kepada pemiliknya. Kucing Siberian juga cocok untuk keluarga yang memiliki anak-anak atau orang yang memiliki alergi karena bulu mereka tidak mudah rontok dan tidak memiliki protein yang menyebabkan alergi. Namun, sebagai hewan peliharaan yang besar dan aktif, kucing Siberian membutuhkan perawatan yang berkala, seperti menjaga kebersihan bulu, memotong kuku, dan memberikan makanan yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, jika Anda berencana untuk memelihara kucing Siberian, pastikan Anda memperolehnya dari peternak yang terpercaya dan menjaga kesehatan kucing tersebut dengan memperhatikan jadwal vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam rangka menjaga kesehatan kucing Siberian Anda, penting untuk memberikan perawatan kesehatan yang teratur, termasuk pemberian vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Selain itu, pastikan juga untuk memberikan makanan yang sehat dan berkualitas tinggi, dan memberikan perhatian yang cukup pada kucing Siberian Anda untuk menjaga kesehatannya. Kucing Siberian adalah salah satu hewan peliharaan yang menarik dan dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan untuk keluarga. Namun, Sebelum memutuskan untuk memeliharanya, pastikan Anda memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk memberikan perawatan yang diperlukan bagi kucing Siberian Anda. Dengan perawatan yang baik, kucing Siberian dapat hidup sehat dan bahagia selama bertahun-tahun.